adalah Yin dan tidak akan pernah berubah Dimana, apapun yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengubah.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 dan jangan bagus apa lindungi behutan lindungi rakyatku jangan jauh dariku kamu akan menjadi semakin kuat hmm, kalian tidak bisa mengalahkanku Aku hanya akan beristirahat ketika ada perdamaian. Kalian harus takut padaku. Hanya akan berhenti. Teguh! Lindungi perhutanga, Lindungi rakyatku. Anggota, dan berlutut. Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, aduh, astaga, astaga, astaga, aduh, ya, Kalian, oh, <laughs> kalian takut bakat. takut bakat. <laughs> Aku hanya akan beristirahat ketika kind ada of perdamaian. <laughs> Dan jangan takut apapun Turret has been destroyed. And kalian harus takut padaku. Eh, eh Tolong gua, tolong gua, tolong gua, aku astaga, aku astaga, tolong, mana, si goblin. Oke membungkuklah dan kasih jelas lu begitu Bego Dan I jangan takut apapun. HUA! Bisa mengalah. Kill. Has been slain. Yeah. Yeah. <coughs> Lindungi seri hutan <coughs> Lindungi rakyat ini dariku, kamu akan menjadi semakin kuat. Hanya agar. Hehehe, macet macet hehehe, amun. Enemy spotted. Go go go. Basren anjing, Basren anjing, Basren anjing. Kalian tahu sampah? Ini sampah. Jangan jauh dariku Oke okay. Akan menjadi semakin kuat Kalian harus takut padaku Oke okay. Emang apa sih gak boleh sombong <tuk> amat promo sajalah nyinga